Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kembali lagi dengan Gusma Kreatif uh, Kali ini saya akan memberikan uh, tutorial bagaimana cara menginstal DVWA Jadi, langkah pertama kita harus download DVWA-nya dulu Jadi, cara downloadnya kita masuk ke link ketik aja di google DVWA atau DVWA.com co.uk. Kemudian uh, di sini ada download, short control, bug reporting, dan wiki. Kita download ya. Di sini saya sudah download. Teman-teman uh, langsung tekan download aja, nanti langsung terdownload. Oke, okay, untuk link deskripsinya nanti untuk linknya ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Langsung saja uh, kita ke file yang sudah di download. Ya ini ya. Hasil file yang sudah di-download tadi, hasilnya seperti ini di PBA Master. Saya akan dulu ya, teman-teman harus siapkan sampp aplikasinya sama kode editor ya. Nah, ini sampp untuk web servernya ya. boleh teman-teman menggunakan yang lain menggunakan WAM atau dan lain sebagainya. Untuk kodenya, saya menggunakan Sublime ya, atau teman-teman menggunakan VS Code. Silakan sama saja. Kemudian setelah itu kita akan dulu kita masuk ke SAMPP, kemudian di HTDoc. Di HTDocs ini kita paste di sini ya. Kemudian kita ekstrak di sini. Ekstrakir saja karena dia udah sama folder di sini. jadi kita tinggal ngilangin masternya aja. Kita tekan F2 atau rename. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita coba panggil namanya. Nama dari DBWA tadi. Kita masuk localhost ya kemudian eh uh, backslash eh uh, bukan backslash ya, slash ya, garis miring di VWA. Nah, di sini config in disuruh ya, DBWA sistem error config file not found. Conf copy di folder config Inch PHP di sini dibuat Inch PHP. Jadi kita langsung masuk ke DVWA-nya, kemudian kita masuk ke config di sini, tekan F2, disnya dihilangin dan titiknya ini tinggal config Inch PHP. Kita enter ya. are you Hariucing, kalau susah di sini teman-teman bisa langsung masuk ke sublime-nya atau kode editor. Di sini saya sudah uh, ini ya, masukkan DPPA. Kalau bagi teman-teman yang belum bisa, file open folder kemudian masuk ke DPPA, kemudian select folder. Dan di sini kita masuk ke config, di siang tadi klik kanan, kita rename, kita rename, kita buang, kita enter ya. Nah, ini confignya ya, bagian config dari DPPA yang akan nanti kita gunakan. Oke. Okay. Uh, langsung ke bagian sini aja nih DBBA tadi kita enter lagi. Nah, sekarang udah tampil seperti ini. Karena kenapa? Uh, saya sudah membuat DB-nya. Ya, jika belum nanti dia akan meminta setup. Ya, nah, sebenarnya coba kita di ini dulu. Nah, sepertinya ini kayak gini ya. Ini yang tadi DB nya sudah saya hapus Karena masih ada session Oke uh, seperti ini Nanti klik on the create reset database button Nah kita disuruh create ini ya Nah dia belum mau Kenapa belum mau Karena di sini database belum ada ya Belum ada kita disuruh create database terlebih dahulu Nah nanti untuk loginnya admin dan passwordnya password Instruksinya bisa dilihat di sini untuk cara instalasinya ya bisa dilihat. Nah kita harus create database dengan nama dvwa ya. Jadi kalau kita mau menggunakan menggunakan uh, konsul bisa. Nah, setelah itu kita create usernya. Nah usernya itu ya ini. Ya, dan e, seperti ini kemudian kita akan grant all on dba ya. Kemudian kita plus privilege. Kita bisa gunakan seperti itu, tapi di sini saya akan mencontohkan untuk create database dba terlebih dahulu. Oke, kita masuk di saya menggunakan PHP My Admins ya. E, kita masuk ke sini atau kalau mau menggunakan CMD silahkan bisa juga masuk ke CD Uh, CD kalau nggak salah kita kembali dulu baru masuk ke samp BP ke uh, samp BP ke apa c kemudian coba kita dire dulu di sini ada apa aja oh ya kita masuk ke My SQL ya ke My SQL CD My SQL nah di cd bin ya di sini min u root min p ya cd uh, untuk runningnya coba my sql min u root nah min p Enter passwordnya kosong saya enter aja. Oke okay, teman-teman bisa lewat sini juga sama. Nanti di sini belum ada nih ya. Saya akan buat databasenya Create database dvwa. Uh, ini ada titik komanya jangan lupa atau di atas tadi bisa kita enter. Nah di sini nanti akan langsung muncul dvwa nih. Seperti ini. Kemudian kita kan aja nih kalau nggak mau pusing habis itu kita masukkan ke sini lagi enter aja nah dia oke okay. di sini udah ada passwordnya nanti kemudian kita grand all on dvwa kemudian kita grand nah kita enter lagi biar gak mau pusing kita plus privilege nya biar loss untuk semuanya kita plus nah selanjutnya setelah mode itu selesai kita cek nah ini belum ada tablenya ya belum ada tablenya hmm. sekarang kita langsung masuk ke ini tadi kan udah sesuai nih passwordnya ini sama password ini sama nih kemudian kita menggunakan namanya dvwa ya dan DBWA itu localhost ya. Dia kita udah buat usernya ya. Jadi kita langsung aja kita jalankan DBWA kita tadi kita DBWA. Nah, ini udah langsung ya. Karena kita sudah sesuai tadi. Untuk username-nya admin, kemudian untuk login ininya password. Password. Nah. Coba kita running lagi kita create dulu ya Oh tadi masih ada session kita create dulu nih Nah database has been create kita diarahkan ke sini kita masuk lagi untuk adminnya admin untuk passwordnya password Oke kita enter nah di sini kita sudah masuk halaman DVWA dan di sini kita bisa testing untuk keamanan dari website yang nantinya kita buat ya. Di sini kita belajar ya. Di sini ada SQL Injection, ada kemudian XSS, ya, ada file upload inclusion, CSRF, comment injection, brute force dan lain sebagainya. Untuk uh, kita melihat uh, tingkat Uh, keamanan DVOA yang kita gunakan, kita bisa menggunakan DVOA security. Jadi, kita melihat seberapa sih tingkat keamanannya, uh, ternyata masih low nih. Nah, kita bisa ngetesnya dengan kondisi low, kemudian kita ngetes lagi dengan kondisi high, dan ini uh, medium dengan yang ini high, kemudian ada impossible. Nah, untuk kita nanti belajar, belajar pertama, mungkin yang low dulu, uh, yang mungkin kita untuk masuk dulu dengan password uh, yang kita nanti uh, buat ya Oke okay, mungkin itu saja tutorial untuk instalasi DBWA dari saya uh, kemudian sebelum kita kiri kita lihat dulu ya database nya apa aja yang sudah dikiri tadi uh, kita, luar, kita lihat kita lihat sini ada guys book dan user Oke mungkin itu saja Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh